Marohan Ya, bantuin itu biar cepat selesai. Lagi. Nanti salatnya langsung 4 rakaat ya satu Kita ulang lagi. Wusholli. Sunnah Arba ya. Biar selalu sehat. Terus juga puasanya biar full sampai 30 hari atau satu bulan, ya. Terus dalam mengikuti Dongeng katolina nanti di kanan, di kiri, di belakang, di pipi, merem di kiri di belakang di titik -titik. jadi senyum juga ada seder. sejak bisa senyum ya dalam dalamnya ya kalau teman-teman ke miskin lihat kotak amal terus langsung robohkan celana ingingat oh iya senyum juga sedekah kotak amalnya senyumin <tuk> bener gak kayak gitu nah nah kalau sedekah di kotak amal pakai u tapi kalau sedekah senyum sama siapa sama orang jangan mentang-mentang senyum juga sedekah setiap jalan yang yang itu senyumin lihat pohon senyumin <pendekat. tuk> eh Lihat bendera, jumen. Eh. Lihat pagar sejukin. Eh. Ada orang yang diam. Itu anak anak kok semuanya disuruh dijejukin? Bisa ya sini ya? Jauh senang-senang pakai sejum. Sia, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau jauhnya pakai senyum Dilihatnya enak didengarnya juga enak Tepuk tangan dulu dong semuanya Kalau Pak Toni bilang adik-adik Jawabnya Siap kita ya Adik-adik ya? Adik-adik Adik-adik Adik adik, jangan tidak jawab. Jangan pakai pakai mau nyampai mana tidak jawab. Jawab iya begitu ya. Pake, pake, nyangka, Jawa, gitu, ya. Adik, adik. adik adik, adik adik, siapa nama Tuhan kita? Siapa? Nama Tuhan kita Allah lah Tuhan kita Pencipta alam semesta Siapa Nama Tuhan kita Siapa menciptakan langit Siapa menciptakan matahari Siapa menciptakan bulan bintang Siapa menciptakan lautan Kalau nanti kegeri itu